Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton Inilah dia vlog unit bergerak Jabatan penerangan Daerah Papar Di mana kami melaksanakan program Info on Wheels Namun sebelum itu, saya harap semua yang menonton ini untuk subscribe, like dan share Mr. Marcello Ok guys, dan uh, apa yang anda saksikan ini adalah perjalanan kami menuju ke kampung Brunei Kimanis pada 25 April uh, Pada hari Kamis okay. Dan inilah dia Suasana kampung Di kampung ini uh, Sangat tenang, bersih Dan sebelah tu merupakan Masjid lama Kampung Brunei Dan uh, Jalan menuju ini sebenarnya Di sebelah tu ada sungai uh, Kampung Brunei Dan uh, ini untuk Pengetahuan semua kita uh, Melaksanakan program di Dewan Terbuka Kampung Brunei Aa, di mana aa, Dewan ni ada sedikit ada kekotoran sebab selalu banjir, okey? Sebab di sebelah tu sungai, guys. Aa, su sebelah tu sungai saja tu, okey? Dan ini antara bahan penerbitan yang kami sediakan untuk warga penduduk, okey? Dan juga poster aa, dan juga aa, apa lain-lain bahan penerbitan lah yang kami sediakan dan kita tidak juga lupa SOP lah, guys. Aa, kita sediakan QR code, aa, cek suhu dan hand sanitizer lah aa, sebelum masuk tu memang kami daftar lalu berulang. Okey dan kita bersama dengan jabatan kesihatan daerah Papar untuk dalam ini program lah. dan kali ni kurang ramai aa, peserta sebab ada yang sembilangannya terlibat dengan aa, ada terlibat dengan apa ini kematian ada orang meninggal di kampung sebelah. Oke okay, ya. kita kita teruskan Jadi, ini vlog guys. Bersama-sama kita uh, menonton. Dibantu uh, pegawai, uh, pegawai kesehatan, uh, kesehatan dari pada jabatan kesehatan manajemen kesehatan adalah pak Far, Haji Muhammad, Hamzul Aman, Kontuan, Kontuan, dan, dan, dan, dan kalian. Alhamdulillah, uh, dengan izin Allah, walaupun hari ini ada ramai, santai-santai saja -santai, kita ini. Tidak perlu tukul apa, apa segala tuh kan? Kami faham jauh, jauh meninggal kan Jadi uh, Pelotangan kami ini Tidak batas Tapi simple uh, Jadi hari ini kami ada datangkan daripada kesehatan dan kami sendiri daripada jabatan penerangan Untuk kita ini sama-sama berkongsi Mengenai uh, Isu semasa Isu semasa yang kami bawa hari ini Ialah uh, Berkisar lebih kepada berkisar uh, kepada vaksin ataupun uh, COVID-19. Jadi hari ini kami ada uh, topik uh, mengenai MySejahtera yang mau diulas nanti oleh puan sekarni ataupun Encik Muhammad. Sama-sama kita selimaklumlah macam mana penggunaannya, fungsinya, manfaatnya kepada bisnes kita di sini. Sedikit mengenai aplikasi MySejahtera. Sebenarnya aplikasi MySejahtera ini uh, adalah aplikasi yang dibina oleh kerajaan uh, Untuk membantu uh, dalam pengawasan penularan wabah COVID-19 Macam yang kita tahu sekarang ini Oke? Okay? Jadi uh, setiap rakyat di Malaysia ini perlu ada aplikasi ini Dan kesehatan akan habislah mana yang sepatutnya terima dan mana yang tidak boleh Sebab untuk maklumat Vaksin ini disediakan hanya untuk 18 tahun ke atas saja. Untuk 18 tahun. Untuk yang bawah 18 tahun, kenapa kita tidak bagi? Sebab untuk 18 tahun ini dia ada sistem imunisasi dia yang berhabis lagi. Nanti untuk bagaimana kita mendaftarkan dia kita untuk menerima vaksin tersebut. Oke? Okay. Saya rasa mungkin kalau ada tambahan dari pihak kesehatan boleh tambah nanti Nah, itu mengenai Mai Sejahtera Satu lagi saya ingin tambah Mengenai pusat Maklumat Rakyat Oke, Untuk makluman Di pejabat penerangan daerah Di mana-mana daerah Kami ada satu unit Yang uh, berfungsi Yang namanya Pusat Maklumat Rakyat Masa saja uh, Dan kita juga menyediakan risalah risalah Seperti yang kita nampak di depan ini Poster agung ketua menteri kita punya perdana menteri dan anulah VIP lah kita boleh dapatkan di pejabat penderangan tapi itu terhad untuk makluman itu terhad selalunya awal tahun kita akan terima bekalan daripada HQ lah kalau sudah pertengahan tahun memang habis okey jadi uh, kepada masyarakat kampung yang ada sini kalau ada anak-anak anak-anak kita yang ingin mencari pekerjaan juga, boleh dat uh, boleh datang, uh, kita boleh melayari SPA online di situ. Di samping itu juga kita ambil kesempatan, di sana Anda semua boleh juga, kita akan bantu untuk mendaftarkan Mais Sejahtera di Pejabat Penerangan Daerah untuk Dipapar, Pejabat daerah Penerangan Daerah paparlah untuk daerah-daerah lain dia ada pejabatnya sendiri. Ah, ya betul. Tolong kami mau ada untuk transaksi sudah. Ada yang percetakan pun cuma cuma kertas saja di belakang. Bukan yang dari BPP Mapwa. Tapi kami ambil sudahlah benar nama lo. Jadi iya. sudah, sudah gentar. Tapi jangan risau, kalau kita nak mendaftar balik masjid asal di masjid asal, di apabila dipukul dan dilindungkan, dia akan, akan balik ke asal, gitu. dia akan mendaftarkan di masjid asal di masjid asal. Tapi, se-elor-elornya, daftarlah di masjid asal. Nah, semuanya akan memang di situ dong buat rujukan. Kesehatan juga yang terima, semua untuk terkombang. ya yeah, yeah, banyak dari <tik> <tik> <tik> <tik> yang memang orang tua yang ada sakit-sakit kondi apa semua kan, nah itu yang kita mau diborong tuh supaya cepat, dorong akan memang fase kedua nantilah di jatera ini bila kita mengisi di sana, kadang-kadang kita nampak umur saja kita nampak ya, ada kucing manis kah, ada tinggi, dan yang lain kita nampak. Aa. Jadi untuk lebih cepat itu yang dorong edar borang minta saya nama dulu lah, bila begitu orang kampung lagi kenal orang kampung sendiri, tahu apa sakit apa yang perlu, nah, jadi itu yang lebih cepat lah, kalau kita menunggu mas Jatra ini. Lambat lah kita mau mau, kena, mau kena tanya dulu Ada kita, -kita beliau apa, beliau apa, ini? Hmm. yang untungnya cara ini kita masih tidak berbayar, ah. hmm. tapi kita tahu kan akan datang berbayar. Ah. Nah. Ah kurang ah. ya. <laughs> nah, sini kita punya peranan untuk memperbetulkan pemahaman itu sebenarnya. Ada lama dan ada penyakit lain sebenarnya. Tidak ada ada praktis sudah polis ataupun pun sudah dalam. Ya. <laughs> Jadi sebenarnya saya tak untuk bahagian norma baharu ni saya rasa kalau saya mau ulang balik pun benda yang sama juga akan. Nah cuma peringatan untuk kita baiklah. Nah, sebab... Oh bagi orang norma baru tu kang tampak mau ikut lagi lagi kalau di macam begini kan kawasan-kawasan yang keluarga kawan-kawan kita terbiasa sudah tidak akan itu kalau sama keluarga kita tidak ada masalah diolah sebenarnya memang kita tinggal sama-sama cuma bila di kawasan awal nah tahun belakangan nih di pejabat kami pun ramai yang datang membayar Maksudnya, bukan sedikit yang membayarnya seribu seribu jadi sayang banget walaupun ada BBN kan tapi oh, sayang itu okay. Lagi gitu. aja, ayo sih. Ah. Ah. Jadi yang kesian lagi ini kalau sekarang mungkin mungkin sedikit sebab kita ada semangat kekurangan ah, tapi masih juga banyak lah, 750 juga kalau kurang pun. Paling kurang. Kita keluar sejak di kawasan yang bukan tempat kita, bukan rumah, bukan kereta. Sekarang kita perlu pakai emang. Nah, sebab kita enggak tahu siapa yang sakit siapa tidak sakit. Waktu sekarang ini pun banyak kalau yang politik pun yang tidak ada tanda. Jadi yang- yang- yang kan cek mau di dielat jadi pun positif. Hmm. Itu yang pentingnya kita pakai mask dan kasus di tangan rumah baru. Tapi kalau banyak juga yang bertanya kadang-kadang sebenarnya betul kalau kita boleh bawa kanak-kanak keluar. Ya daripada pemeriksaan kesehatan sendiri kami kami tidak dilarang. Ya dalam kotak kami dilarang orang keluar rumah. Nah, pun, kalau sudah start vaksin ini pun masih lagi kita berdua-dua akan vaksin ini bukan dia cakap kamu tidak akan kena Kamu akan kena juga kalau anda kata satu masa itu semua orang sudah kena Akan juga kena, cuma kesannya tu tidak teruk nah, Kalau demam kita akan kena demam satu hari, dua hari Kisian tidak menjangkit orang lain Apabila tidak ada vaksin, vaksin akan kena Menuh, menuh, menuh, menuh, menuh. Ya. yang. Ah ya apa? Yang… Itu yang pas Itu Kan yang duduk terus makanan belum sampai ya, kan. Biasa oh. <tidak. tidak>. lama ada sudah makan nanti minuman meja baru. Kita makan, kita ikutkan Kita sobat Tapi jangan lupa juga, di restoran tak boleh merokok Kita boleh mendaftar, mereka kena sedia Macam hari itu ada pelu 2 jam, 3 jam Dan halayaknya saya lupa lihatkan Bagusnya lihatkanlah datang adi nanti makan tuna, beli, dan, ganti makan apa guna balik dan gantigantilah ah tak pasal berganti sebab Duh, dia, beli, satu lah, kawasan tu dia tak mau sesak kalau polis nah. nampak sesak diorang nah. kan terus datang kan? <laughs> hmm. ah itu yang nanti kena kompon penyemaan kalau begitu <laughs> <laughs> Lagi banyak lagi untung guru lawa ni susah juga kalau dia memang sempat juga kali kalau <laughs> naik belum habis makan, gitu. belum kesempurna. Kalau itu kalau belum kesempurna. Tapi kalau di tempat kesehatan yang apa kan. Tapi masing-masing ada tugas masing-masing di rumah. Jadi baik tadi bawa kesehatan dalam Supaya kita. Nah. Limbu, angin masuk nyaman. Jadi uh, terima kasih juga kepada kakak-kakak abang-abang ini. Okay. Uh, Insyaallah Kalau ada problem seperti ini kami akan datang lagi menyampaikan Alhamdulillah selesai program kami info on wheels norma baru yang telah kami laksanakan di Kampung Pulai Kemanis. Terima kasih diucapkan kepada ketua kampung kita ni Tuan Haji dan juga semua kru yang anulah yang bekerjasama dalam program ni. Dan ini terima kasih juga kepada pihak Jabatan Kesihatan Unit Promosi Kesihatan daerah Papar. Kerana bersama-sama dengan kami sepanjang program untuk bulan ini dan kami meneruskan perjalanan kami ke uh, Kampung uh, di kawasan kampung sebelah kampung Brunei juga uh, jadi dalam bahasa Brunei guys dalam bahasa Brunei coba kamu dengar baik-baik Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ANI Pulitah dibuat secara atas talian bermula Mac ANI melalui Main Sejahtera Dan sanak sekalian boleh cua mengagak kekali kesihatan, hospital awam dan swasta Untuk pendaftaran cara manual Untuk maklumat lebih lanjut, boleh pulitah melayari laman web www.vaksimcovid.gov.my Desakan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter elak 3S kawasan Sasak, Sampit, Pakurapak, Ampira Amalkan perlindungan diri 3W Wajh rajin membasuh tangan Wajh memakai penutup muak Dan wajh sedasa berlihat-lihat Teruskah kita ni komited budayakan norma baru Bersama-sama kita ni putuskan dantayan Covid-19 Kita ni mesti mana? Hashtag kita ni jaga kita ni Pesaranan ni dibawakan oleh Jabatan Panerang Malaysia Fasa Fasa pertama melibatkan patugas barisan hadapan dari 24 Februari 2021 hingga 6 April 2021. Fasa kedua bermula pada bulan April hingga Ogos 2021. Fasa ANI melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Muntasa ketiga melibatkan peranak berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Program Ani bertujuan untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti negara dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan dan menamatkan pandemik COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin Ani pulih telah dibuat secara atas kalian, bermula Mac Ani melalui MySejahtera dan sanak sekalian boleh cuba mengaga ke klinik hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, pulih melayari laman web www.vaksincovid.gov.my mestikan amalan penjarakan fizikal Sekurang-kurang 1 meter Elak 3S kawasan Sasak Sampit, Bakurapak, Ampir-Ampir Amalkan perlindungan diri 3W Wash rajin membasuh tangan Weh memakai penutup mua Dan Wan sedasa beringat-ingat Darustah kita ni Komite Budayakan Norma Baru Bersama-sama kita ni putuskan Radaian COVID-19 Kita ni mesti manang Hashtag Pesanan ani dibawakan oleh Jabatan Panerangan Malaysia Hey, Masuk dalam video. Hei, eh. <laughs> sudah murahkan ya, apa Hai guys, kita sekarang berada di Kampung Jangan Kimanis. Uh, kita pun telah selesai mengadakan uh, program IO di Kampung uh, Brunei Ulu Kimanis. Real done, thank you. Oke. Okay. Okay, dalam kesempatan ini juga saya ingin uh, Mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan Dan jutaan terima kasih Kepada uh, KRT Kampung Brunei Ulu Kimanis Yang diketuai oleh Saudara Suhaimi Saleh Dan juga terima kasih juga Kepada Ketua Kampung Brunei Ketua Naji dan juga JKK Kampung Brunei Kimanis Dan uh, di, terima kasih juga Diucapkan kepada mereka yang hadir Di program kami di sini. disini okay, Kita bertemu di vlog yang lain guys dan peace out